Jadi burung duk kukuk Nabi Sulaiman faham. Sumuk duk kecek dia faham. Lepas tu kita yakin katanya Allah tanda beri bukan sekadar tu saja kepada dia. Bahkan banyak lagi wa utina min kulli ayat yang Allah sebut selalu katanya dan diberi kepada kami ni segala tiap-tiap perkara -tiap yang dikatakan Kelebihan Luar biasa Yang manusia biasa Tak ada Tapi adanya pada Diri dia Alhamdulillah Dengan Kuasa Dengan Apa ni Krong amnat Tapi dia guna amnat Dia betul dengan ajaran Allah Bukan Cahay kamlang Cahayin amnat Nati Pit Gua tu perasaan tak adalah Nabi Sulaiman dia sebut macam ni nak royak kepada orang ramai katanya dia diberi macam tu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa warith Sulaiman Dawud وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أيها هَنَّم لِلدُّخُولِ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Ayat 11-19 Surah An-Namli Allah Ta'ala firman di sini Kesoh uh, Nabi Sulaiman Dengan Nabi Daud Jadi ayat belum pada ni Allah Ta'ala firman Hubungi dengan kelebihan Yang Allah bagi kepada Nabi Daud sebagai bapak Dan Nabi Sulaiman Sebagai anak Allah pilih Dua-dua ni berilmu duduk di dalam pangkat kenabian dan Allah beri kerajaan maknanya jadi raja bagi Nabi Sulaiman Nabi Dawud Allah ta'anda beri kepada dia apa, kitab Zabur Allah raya di dalam surah tu Al-Isra' wa wa'atayna Dawuda Zabura kami beri kepada Nabi Dawud Iaitunya kitab Az-Zabur Zabur di sini Artinya kitab-kitab yang mempunyai Ajarah Larengah Dan tunjuk ajar Tu makna Az-Zabur Jadi ayat yang ke Neblah ni, Dan Nabi Sulaiman mewarisi Pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Dawud Setelah Nabi Dawud ayah dia mati Maka Nabi Sulaiman pun Naik gati selalunya.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 nota kaki Satu, dua, lima, tiga Nabi Sulaiman alaihi salam menyatakan yang demikian kerana hendak menarik perhatian tentang mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepadanya di antaranya ialah mengerti bahasa pertuturan burung wallahu alam nate lain-lain ni kita tak tahu katanya Nabi Sulaiman pehal ked tapi dicerita di dalam Al-Quran iaitu pertuturan Burung Dan termasuknya sumuk Jadi burung duk kukuk Nabi Suleyman pehe Sumuk dikukuk kece Dia pehe Lepas tu, kita Yakin katanya Allah tak ada bui sekadar tu saja Kepada dia Bahkan banyak lagi wa utina min kulli syait Ni ayat yang Allah sebut selalu katanya Dan diberi kepada kami ni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 Buat tu perasaun tak? Ini adalah Nabi Sulaiman dia sebut macam ni nak rayak kepada orang ramai katanya dia diberi macam tu. Terutama sekali dia boleh kerang jin manusia dan Allah sebut juga dalam suratul anbiya' وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ dan sebahagian syaitan-syaitan ni Nabi Sulaiman boleh retah. Maknanya boleh khamsan kepada syaitan, suruh menyala yang masuk dalam dalam laut. Amik go tu amik go ni, boleh berlaku. Ning to have we kepada dia. Alhamdulillah. Inna hadza lahu al-fadl al-mubin. Tengoklah. Kan? Nabi Sulaiman apabila to have kepada dia macam tu, dia syukur kepada Allah. Dia kata macam mana? sesungguhnya yang dimikir ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata sebab tu cukjil kita orang-orang atas muka dunia semua tu hewi gapa gapo kepada kita Alhamdulillah kita syukur terima kasih orang yang terima kasih itulah lah Allah ta'anda nak tambah lagi tapi orang yang tak terima kasih Allah ta'anda akan kikih kebua benda yang tu hewi lama-lama tak ada tinggal sekarabuk ni menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman yang duduk dalam kerajaan pada waktu itu dia tak ada salah apa ni tak ada salah bunuh pangkat raja dia dan pemerintah dia bahkan dia guna dengan sebaik mungkin. Supaya juga bila kita tengok Jon surah Yusuf yang Allah gayat Nabi Yusuf apabila dia keluar daripada penjaga duduk di dalam gop apabila raja nampak katanya nabi Yusuf ni adalah orang yang munasabah untuk kron apa? clan pendin waktu mesir dulu nabi Yusuf mitok qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun mohon kau tak ingatlah satu kelimah Hafizun Amin. Ini Hafizun Amin. Wallahualam. Latikkanlah saya jaga kelang pendin. Sebab ke apa? Aku adalah orang yang akan jaga perbendaharaan negara. Harta-harta negara dengan secara baik. Ini No, ayat katanya, orang apabila duduk di dalam tamneng, cair nanti, betul dengan cara dia, Allah Ta'ala akan beri keberkatan. dia. Tapi banyak manusia, kalau kita tengok dunia pada hari ini, apabila boleh tamneng, ia mula lalu dah. Minta maaf dah, tak ada sebut kepada mana-mana orang, tak ada cocung tamneng mana-mana. Belum pada boleh tamnan yang amanah molek, berjuruh baik. Tapi boleh tamnan pak mular gonyeh. Skru-skru mulana eluhlah. Ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge mulan nak fikir mula go, pikir, go, ni, walk, walk, go tu fikir gani wak go tu wak gani. Pastu ada hak pasang corruption menipu karuk. Mulah lah sudah lah. Sebab apa? Ni. Duit aku dak jaga. Kerongkan aku dak kerong habis. Go, to, go, ni, go, to, go Lepas tu gani go tu gani. Pastu alam. Tak tahulah Berang-berang berang Seseorang itu Dia guna Amnat Nati Kena Tak Allah Ta'ala Lebih tahu Akan disoal sikit lagi Dihadapkan Allah Ta'ala Kalau lah dia Tak sarap-hab Dihadapkan orang ramah Di atas muka dunia Katanya dia Biasa menipu Biasa karuk Sebab Nabi S.A.W Raya Di dalam satu hadith Ma min ra'in Yastar'i Hilah hura'iyah Yamut yawma yamut, wahua ghashun liraiyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Hadis sahih Abu Khari. Nabi katanya mana-mana orang yang dipilih oleh rakyat dia untuk jadi pemerintah, jadi pemimpin, tak ada kira lah, radhab mana-mana. Yamut yawma yamut, pada hari yang dia mati, dia ada lagi buku menipu rakyat dia. Kronkan tu, kronkan ni duit tu, duit ni dia duduk puapan banyak. Duit har tengah, duit pendin. Menipu kau tu, kalong kau ni. Nabi ayat katanya, Allah wa jannah." Allah taala harai orang ni masuk syurga. Harai nah tak boleh mu masuk syurga. Nak masuk juga, kena gi sarapah Dia hadapi rakyat mu ramai-ramai di akhirat sikit lagi. Orang lagi satu takor habis Dia tinggal dengan rakyat dia Kena ada akak tanya Hei rakyat aku Aku biasa menipu dulu Aku janji masa ha siang Gatu gani, gatu gani Bawa boleh duit sungguh. Duit yang aku sen sen senang Nak buat gatu, nak buat gani Aku menipu, aku ambil persen Aku gatu, aku gani Masya Allah Itu dah Sebab tu. Kena takut Orang duduk dalam teman Puk, teman Daripada Presiden, Raja, Menteri, Kabinet Menteri, turun, turun, turun, turun, turun, turun, sapal. Benda-benda biasa ini. Lari tak lepas. Walaupun dunia, kita boleh tipu, boleh kena, boleh kelong. Tapi, kita tak boleh tipu selepas daripada kita mati. Dan ia akan keser kepada anak cucu kita. Keser, benda-benda eh? ni ia tak molek, jatuh tok khot kepada anak cucu kita tak berkat gelak gelamak cara-cara hidup. Dah kita dak makan duit haram, dak menipu, dak khainat gotu khainat ga Duit hak kita dak beli tanah, beli umuh, wak kereta apa ni, beli kereta wak gotu wak ga ni semua tu tak molek belakang sebab dak capu duit haram dengan duit duit halal. Masya-Allah. Itulah yang Nabi wayak katanya akhir-akhir zaman Orang okay, ramah ni la yubali amin haram am halal. Nabi kaya, Orang okay, belakang-belakang, Dunia-dunia akhir sepanjang kita zamillah ni, Orang okay, may care. La yubali, maknanya tak peduli lah. Tak ada ambil kesoh dia panggil. Tak ada kira lah. Hala kau haram, Asalkan masuk poket dia, Pakai jadi belakang. Jalol. Sebab tu, Kena takut. Kepada Allah dalam hal ini. Nabi Sulaiman ini, Alhamdulillah. Dia duduk di dalam amnat. Syukur semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, ada satu doa. Ayat yang ke-19 ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa'ala walidayya wa'an a'mala salihan tarzah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin ni satu doa. InsyaAllah, kita akan tengok dalam sayurwa lagi. Siapa ayat ini? walaupun saya baca dah sat ni tapi tengok masa kadang nak gi hurai siapa kau ayat yang ke-19 ni baru duduk di ayat ke-16 hurai panjang ni nak no ayat katanya seorang so nabi yang Allah Taala bagi kepada dia Amnat yang tinggi pada waktu tu iaitu nabi Sulaiman apa so lagi ha ni yang semula dalam surah al-kahfi awal juzuk yang ke-16lah Allah cerita hubungnya dengan Raja Zulqarnain. Wa yasalunaka 'an قُلْ qul عَلَيْكُمْ 'alaykum minhu dzikra. Orang agama akan tanya menghe Muhammad tentang Raja Zulqarnain. Tu apa pengayat. Aku akan sebut kepada meng ha kisah Zulqarnain. Raja Zulqarnain ini dia pengerta dunia pada waktu itu daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Nah, orang ayat katanya sekrap dunia dia pengerta. Tapi Masya Allah, dia tawaduk. Dia rendah diri. Dia minta kerja sekali dengan rakyat-rakyat dia. Itu Raja Zulqarnai. Sebab tu siapa jadi Raja, jadi Presiden, jadi naib perdana menteri, jadi duduk dalam Tamanai, mana-mana. Sekalipun, hati dia kena terikat dengan Allah. Kena terikat dengan Allah, tak ada semua. Kena rapat dengan Allah. Kena semuanya tahajud banyak-banyak doa kepada rakyat. Jangan kelong, jangan menipu orang jadi pemimpin kena teriok banyak. Bukan arti teriok depan orang ramai dak, dengan Allah masa dia duduk sore, bangun tengah-tengah malam, minta tengok Allah supaya khijah dia berkat, baik samred luang. Bukan khijah dia jaya dengan sebab-sebab bemak tak sahih. Dia ada juga kan? setengah-setengah orang ah dia bemak takwi, kronkan ni tak berjaya ni. Ha, nak no, ayat no, no, no, no, katanya bemak dia tu. Nak no, no, ayat dia sahih dia Buat kerongkar ni, dia senda ni. Boleh ngopraman turun lagi. Masya Allah. Sebab apa tak? Tak rakyat katanya Alhamdulillah. Dengan sebab Allah tak ada belakang ni. Hato kita semua. bukan duit bemak, bemak tak ada duit setahabuk. Duit kajak air, eh, duit rakyat belakang. Sebab tu semua tukban, tuk setang. Dibuat gatu, wakgan ni. Semua duit rakyat belakang. bukan duit. Orang tu, orang ni tak ni lah ambil kesoh daripada kesoh Nabi Sulaiman yang dia syukur kepada Allah, boleh peher ke apa? bahasa menata lepas tu diberi kepada dia banyak perkara. wa kata dan diberi kepada kami semua tiap-tiap kata Allah kalau duduk di orang lain ni habis dia rasa amnat nanti tak kena sikit habuk tapi ambil lah ucap per nabi sulaiman yang dia sebut ni jadi bot ri pemimpin pemimpin. Antulah. Sebab takde dah nak pergi ayat. Betul? Uh, terusnya sebab masah biar. Insya-Allah kita sambung semula daripada ayat ke ayat satu persatu. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.